halo youtuber Nah kali ini kita akan bahas sesuatu yang uh, kemarin agak viral ya ternyata Sabtu kemarin video saya mengenai penawaran bis listrik ke Pak Mardigu itu di re-upload oleh Pak Deni Jergar dan itu cukup bikin saya sibuk di telepon sana sini <laughs> ini beneran beneran saya bilang saya mau kasih bis gitu. jadi karena Pak Mardigu mungkin dapat di dari bis lain nggak tau lah kita saya nggak punya kepentingan untuk itu juga yang saya mau katakan apa? Saya memang mau mendukung anak-anak uh, bangsa yang memang punya kreativitas dan kapabilitas untuk Mungkin riset ya atau membuat sesuatu gitu loh Jadi tawanan saya masih terbuka Siapapun yang mau bikin bis listrik Ayo kita riset bareng Saya punya bisnya Anda tinggal bawa motor listriknya Dan pengetahuan kita akan bantu dengan apa yang kita ada di sini ya. Jadi gini Kali ini saya akan bahas mengenai Kendaraan listrik. Secara prinsip sebenarnya mudah. Kayak ini sepeda saya, saya rubah jadi sepeda listrik. Ya, ini dulunya sepeda konvensional. Ini kerjanya begini. Ya. Lalu saya belikan komponen listrik. Ini ada baterai, ada regulatornya mungkin. Dan ini kayak pedal gasnya, ini saklarnya, sama ini pedalnya. Nah, jadi sekarang ini sepeda yang dua wheel drive bisa digenjot sama depan nari ya, nah, maka kita mungkin untuk bikin kendaraan listrik ya dari yang konvensional kita buat listrik. nah cuma sekarang kita lihat ya bis komponennya apa aja. yuk, nah kalau bis ini kan komponen penggeraknya ini mesin diesel, ya kan, disambung ke transmisi lalu masuk ke gardan untuk menggerakkan roda, ya e, mesin diesel digerakkan solar bahan bakarnya. Lalu untuk ngegas dia ada ada sensornya lah untuk gas ya. Jadi kalau misalkan kita mau menggantikan ini dengan motor listrik, ya udah mau pakai transmisi atau enggak? Kalau mau pakai transmisi, maka kita cari spek yang bisa kuat menggerakkan transmisi, RPM-nya bisa sesuai sehingga bisa nanti tetap pakai gigi. Ya, mungkin RPM-nya enggak perlu terlalu tinggi. Atau kita hitung langsung masuk ke gardan, jadi motor listriknya kita taruh di sini ya kan langsung kita kopo masuk ke gardan lah ini tinggal perlu dihitung RPM nya sama rotasinya ini untuk menghasilkan bis ini bisa jalan sampai maksimal kecepatan berapa itu bisa dihitung ya tinggal sekarang baterai penggeraknya karena pakai motor kita perlu baterai kalau mesin kan diisi solar nah sekarang baterainya mau gimana setahu saya baterainya itu bisa diletakkan di ini sepanjang sasis entah di bawahnya atau nanti kita taruh di kompartemen khusus. Jadi setara teori sangat memungkinkan untuk kita bikin kendaraan listrik. Teorinya, nah sekarang kita masuk ke prakteknya. Prakteknya tidak semudah teori tentunya. Karena apa? Lagi-lagi ini masalah biaya dan operasional. Jadi mesinnya itu mungkin mahal. Belum kita ngomong baterainya. Itu baru dari sisi modalnya. Yang perlu dipikirkan berikutnya adalah operasionalnya gimana, karena motor listrik dengan baterai yang mungkin cukup besar itu, kemampuan jalannya mungkin cuma sekitar 120 sampai 250 km nah tentunya untuk bis antar kota antar provinsi yang menempuh jarak 500 itu nggak memungkinkan belum nanti waktu chargingnya walaupun sudah ada quick charge atau apa yang bisa sampai 80% tapi saya rasa saat ini belum bisa untuk langsung luar kota yang jaraknya lebih dari 200 atau 300 km. Karena itu tidak visible, ya. Jadi ini bedanya antara teori sama prakteknya. Jadi Pak Madiku ada benernya, bisa. Ya kan? Nah, ini sudah mungkin sekitar 7 8 bulan lah ya dari kapan hari dia nulis di komen saya bahwa bisnya sudah diambil. Saya harap dia benar-benar dapat bis dan benar-benar digarap sehingga nanti pada saatnya akan launching, ya. Tapi misalkan belum, nah sekarang Semoga nih uh, video ini juga bisa sampai ke orang-orang yang kompeten dan punya apa ya, punya keinginan untuk kita berkreasi ya untuk bangsa. Jadi silahkan yang punya mesin kita bawa ke sini, mesin listrik, ya kontrolernya harusnya bisa dibuat dari punyanya ayamersi karena ini sudah komputerize dan pedal di sana itu untuk ngegas udah disambungkan dengan elektrik juga jadi nggak langsung ke mesin jadi mestinya bisa lah diubah ya Anda yang punya kemampuan tentang electrical baterai motor listrik ayo nanti anda tulis di komen kami bisa kontak ya kan kita bisa rundingan enaknya mau gimana lalu kita bisa semoga kita bisa mewujudkan dengan gotong royong Oke, okay, demikian video dari saya kali ini, semoga menginspirasi dan please share video ini, mungkin teman Anda ada yang bisa, mungkin ada kenalan yang bisa, siapapun kita nggak tahu. ya. Jadi share dan Anda bisa komen di bawah Anda pinginnya gimana supaya ini terwujud. Oke, okay, tetap semangat, tetap sehat dan yang penting hidup untuk saat ini.